Pak Jarod, cara bernafasnya itu lewat tarik kan lewat hidung, tapi menghembuskannya lewat hidung atau lewat mulut. Nah, Wim Hof ya, yang kita ajarkan, kita pelajari hari ini, tarik lewat hidung, keluarin lewat mulut. Nanti minggu keempat kita akan belajar olah nafas body scan. Nah itu tarik lewat hidung, keluar lewat hidung itu itu yang diajarkan juga dalam kelompok aliran Baiteko itu aliran olah nafas ilmiah juga keren dari Rusia itu juga yang diajarkan di Massachusetts University yang saya juga belajar tapi belum lulus itu lewat hidung keluar lewat hidung kenapa lewat hidung kalau lewat mulut nanti uap air yang keluar akan terlalu banyak tapi kalau mimkoff ya nggak apa-apa keluar air banyak minum aja. Jadi enggak masalah keluar lewat banyak karena tujuannya kan CO2 ngapain lama-lama di dalam tubuh keluarin aja cepet-cepet jadi itu boleh atau tidak boleh jadi tapi malam ini kita akan lewat tarik lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Nah olahraga dada atau perut. Nah ini dia ya kemarin Sabtu kita belajar olahraga eh, olah nafas dada. Tapi sekarang ini malam ini kita perut ya. Jadi nanti kalau yang dada kayak apa dong? Nanti link rekaman yang kemarin saya taruh di grup. Ya, tapi saya akan jelaskan. Ya, kayak apa? Kalau dada tuh gampang, paling gampang sih. Makanya kemarin saya mulai dengan dada. Dada berarti ya dada ini, gitu ya. Jadi waktu tarik nafas dadanya seperti diangkat itu. Kalau dada diangkat, otomatis pasti nafasnya Makanya kemarin ada nanya Pak. Kalau olah nafas, tarik nafas kan harusnya perutnya ngembung. kok saya ngepes? Ya ngepes karena ketarik oleh paru-paru, rongga dada yang ke atas. Ya, nanti juga saya akan kirim ke WA group video animasi dari olah nafas dada dan perut. Itu ada animatriknya, ya. Tapi ini saya kasih peragaannya. Olah nafas dada, ya dada dikembangin. gitu ya gerakan kalau diteramapisir. Di kalau dari samping, ya kelihatan. Karena ini dadanya naik, ya. Dadanya naik, otomatis perutnya jadi ke bawah. Nah itu adalah olah nafas e, dada. Dan enaknya kalau dada itu duduk, duduk seperti ini, ya. Saya duduk. Nah duduknya itu harus jangan senderan, nanti ngantuk. Ya, kalau duduknya tegak, kenapa tegak? supaya pinggangnya lurus dari kepala kortek kortek itu otak yang di ya, uh, saraf yang di, di tulang belakang ya di ini paha terus tulang belakang ya itu kan itu itu supaya lurus ya itu duduk seperti itu ya tegak nah tangan tangannya boleh ditaruh di atas paha ya biar gampang ya rileks nah boleh begini boleh begini ya ada juga yang mengajarkan baik ditaruh begini atau begini, jempol ketemu terunjuk gitu ya. Nah ini, terus taruh di atas uh, paha ya atau terbawah gitu ya. Buat apa Pak? kayak patung Buddha ya kalau di yang guda silakan ya malah jadi enak, wah terbayang deh gitu ya. Tapi kalau yang Kristen Islam pak jadi ada penolakan teologis gitu. Nah maka penjelasannya itu dari ilmu biometrik sidik jari. Saya kan juga banyak berkecimpung dalam pengujian assessment mengenai otak. Tapi lewat biometrik sidik jari, nah, ternyata sidik jari ini bisa berelasi dengan otak. Nah, ternyata jempol dan telunjuk ini ada berhubungannya dengan aktivitas otak. Dengan begini, secara psikologis, secara biometrik sidik jari membuat kita lebih mudah fokus, supaya nanti kalau di minggu keempat kita belajar body scan, itu kita harus fokus pada diri sendiri. Jadi, di aliran saya ini enggak ada istilah kosongkan pikiran. Pikiran kok dikosongin, jadi gua blok dong, tidak <laughs> ada kosongan pikiran. Nanti malah saya akan isi pikiran, gitu ya, dengan apa? yang kita pelajari di minggu yang keempat. Jadi supaya fokus. Nah, tapi karena fokus, ini tujuannya supaya fokus, tapi ini membuat ada beberapa orang mengalami penolakan psikologis atau teologis. Ya jangan, misalnya gini, Pak saya tuh biasa saat teduh, Pak. Kalau saat teduh Pak saya tangannya begini, aduh rasanya nyaman udah kayak ketemu Tuhan saja. Ya sudah berarti Anda begini aja, nggak usah begini. Itu Anda begini taruh di tempat yang biasa Anda kalau doa mungkin apa tangannya begini gitu ya. Menunjukinya jadi ya pokoknya begini kanan kiri. Ini tangan saya satunya pegang laptop gitu ya. Tapi, saya tunjukin berdua gitu ya. Anda seperti orang berdoa saja, tangannya begini, taruh di atas paha. Udah, supaya rileks, nyaman. Itu posisi tangan ya, bisa duduk nanti. malam ini, saya akan ajarkan satu posisi lagi. Tapi, bapak ibu bisa ikut posisi tidur ya, atau duduk seperti yang tadi saya jelasin. Dan ya, nah, kalau tidur, itu paling enak untuk memang sekaligus mengajarkan olah nafas uh, perut. Ya. Saya stop dulu.